untuk membuat pola baju yang seperti ini ini dia memakai lehernya itu leher Sabrina nah kalau kalian perhatikan lagi ini baju terusannya itu namanya pola bertingkat ya nah ini namanya pola bertingkat karena dia mempunyai tingkatan yang pertama yang kedua dan yang ketiga dia mempunyai tiga tingkatan nah ke disitu dia di bagian pinggangnya dia menggunakan karet nah baik kita lanjut untuk Membuat pola baju bertingkat. Untuk membuat baju pola bertingkat itu, kalian buat dulu e, baju atasan dengan bawah. Ini rok baju atasan dengan, dengan rok. Nah, itu kalian bisa lihat di bawah videonya karena di deskripsi itu udah ada tertulis. Kalau kita ingin membuat baju terusan itu kita membuat pola dulu baju atasan dan rok. Nah ini dijadikan satu. Nah dijadikan satu. Pada saat memotongnya itu tidak perlu dipotong di sini. Tetapi dijadikan satu. Nah tinggal kalian lihat lagi rumusnya untuk baju atasan dan baju bawah. Nah ini yang bagian. Nah ini contoh bagiannya. Yang bagian atas dengan bagian bawah. Nah, ini adalah uh, pola baju terusan bertingkat, tetapi menggunakan kerah Sabrina. Nah, kerah Sabrina. Setelah kalian membuat pola atasan dulu dengan rok, ini sesuai ukuran saya, atasan dengan rok. Di sini, dari sini sampai sini itu sudah rok. Nah, dijadikan satu. Nah, kita akan melihat rumus untuk Sabrina dulu kerah Sabrina nah dari titik B itu turun 4 cm turun 4 cm kalian kasih titik sudah kalian kasih titik nah itu dari titik C itu turun 6 cm turun 6 cm ini masih menggunakan penggaris kecil atau pola kecil nah turun 6 cm kalian kasih titik, jadi kalian ketemukan dari titik 4 ke titik turun 6 cm nah di sini saya itu menggunakan tangannya itu tidak terlalu panjang nah jadi yang sedang saja, nah di sini tangannya itu saya ambil 15 cm nah ini tergantung selera kalian kalau kalian ingin tangannya panjang berarti tinggal kalian tambahkan lagi sesuai, sesuai dengan ukuran kalau kalian ingin tangannya panjang, berarti tinggal sesuaikan dengan ukuran panjang baju kalian. Panjang baju tangan kalian. Nah, jadi di sini saya ngambil 15 cm dari titik turun 6 cm ini ke bawah, itu 15 cm. Nah, 15 cm. Nah, setelah sudah turun 15 cm, yang ini salah ya. Nah, turun 15 cm itu kita lihat lagi yang bagian ini ini turun 7 nah ini turun 7 7 kalian kasih titik nah kalau yang bagian serongnya ini juga harus 7 nah, harus 7 7 nah berarti dari titik yang ini turun 7 ke sini itu harus juga 7 nah jadi 7 7 ya nah setelah itu tinggal kalian kasih garis kalian kasih garis ini ketemukan kalian kasih garis nah setelah itu 7 ini dibagi dua jadi 3,5 3,5 nah 3,5 tinggal kalian kasih titik kasih titik nah kalian luruskan kalian garis lurus, ketemu ke titik ini yang turun 4 cm, nah tadi ini kan dari sini itu turun 4 cm, nah berarti dari dari turun 4 cm tadi juga turun lagi 4 cm di sini nah turun 4 cm kasih garis, nah baru ketemukan yang tadi, 7 dibagi 2 ini, ketemukan nah setelah itu kalian buat lagi garisnya yang berwarna biru ini. Ini untuk bagian lengannya nanti ya. Nah, yang ini biru ini lurus, ini belok. Menggunakan penggaris yang ada belokannya itu. Nah, belok ketemu di titik 4 ini. Yang turun 4 lagi di sini. Udah di sini udah turun 4, di sini lagi dari sini ke sini itu turun 4. Nah, setelah itu ini lagi yang berwarna merah, ini ketemukan nah, ke titik 4. Setelah itu, setelah kalian sudah membuat untuk ini tadi kerah Sabrina. Nah, tadi yang titik 4 ini kan, yang titik 4 ini, ini salah ya. Nah, ini yang tadi ketemu ke titik 4 itu dari A1, ini bagian pola belakang ya. Dari A1 itu turun bel turun 8 cm. Nah, turun 8 cm. Sudah turun 8 cm ke titik nah baru kalian keluarkan 10. Keluarkan 10. Keluarkan 10 sampai di bagian atasan baju itu. Keluarnya 10. Nah, kalau di sini kan sudah bagian rok nih. Di sini sudah bagian rok, bagian rok, bagian rok. Sudah bagian rok. Nah, di bag... ini kan panjang roknya itu. Ini ukuran saya ya. Ini panjangnya itu 96. Nah, 96 itu. Dibagi tiga karena tiga tingkatan kan. Nah ini satu, dua, tiga. Nah itu masing-masing itu tiga Nah tiga Eh salah 23 23 itu tadi 96 dibagi 3 itu saya ambil di sini. Dua atau 22 di sini ya. Nah, setelah sudah dibagi 3. Setelah sudah dibagi 3, tadi kan. Nah, 33 ya, punya saya salah. 33. Nah, di sini kan tadi panjangnya ini yang roknya itu 96 nih. Roknya itu 96. Nah, sekali dibagi 2 itu dia eh dibagi 3 karena 3 tingkatan 1 2 3 itu saya ambil jadi sekitar segini itu 32 30 3 33 ya. Nah, jadi ini 33, ini 33, ini 33. Nah, setelah itu yang tadi yang di de yang di bagian baju itu kan sudah keluar 10. Ya, nah, untuk yang satu tingkatan yang bagian belakang itu juga keluar 10. Di sini sama keluar 10. Nah, sampai ke yang Nah, keluar 10, nah untuk yang tingkatan kedua, karena dia sudah keluar 10 keluarkan lagi 10, jadi 20 dia, jadi semakin bertambah nah jadi semakin bertambah eh, tingkat 1 ke tingkat 2 dan ke tingkat ketiga apabila kalian keluarnya 10, berarti sini 20 dan di sini 30 nah seperti itu dia nah berarti keluarnya sudah 30 nah seperti ini ini keluarnya 20, ini yang tingkat kedua, nah ini yang tingkat ketiganya keluar 30. Keluar 30. Nah, nah jadi gambarnya itu seperti ini ya, kalau yang bagian belakang. Nah, di sini juga saya ada gambar yang bagian depannya. Nah, bagian depannya. Bagian depannya itu dia sama rumusnya kalian harus uh, membuat baju terusan atasan dan rok. Setelah itu kita masuk untuk uh, yang bagian kerasal rina dengan lengannya tadi. Itu dia sama ya rumusnya. Yang tadi dari titik B itu dia uh, turun 4, turun 4. Nah, turun 4. Nah, setelah itu Nah hanya di bagian ininya saja dia beda Nah turun 4 Nah ini dia sama ya kayak tadi turun 6 Dari titik C itu ke sini turun 6 Nah dari titik B ini ke sini lagi turun Turunnya itu Nah seperti ini dia Turun 4 Yang tadi itu dari titik B Turunnya 4 nih, yang dari sini itu 4, di sini dari titik C itu turunnya 6. Nah, setelah itu tinggal digabungkan. Nah, di sini saya panjangnya itu 15 cm. Nah, setelah itu tinggal kalian hubungkan lagi di sini. Nah, ini sama ya, dia ini turunnya itu. Ini 7 ya. Ini 7, yang di tengahnya 7, di sininya juga 7. Jadi sama dia. Ini titik G. Ini bukan 6 ya. Ini jadi turunnya 7 ke sini, ke sini itu 7, dari sini ke sini itu 7. Nah, setelah itu sama kayak tadi. Berarti tinggal dihubungkan bagian biru bagian sini. Jadi, untuk membedakannya, ini turun 4 yang tadi kan, ini kan sudah turun 4. Nah, ini juga turun 4 sudah turun, 4. nah uh, dari titik sini itu tujuh, itu dibagi dua jadi 3,5 Nah, tinggal diluruskan. Setelah itu, nanti yang titik merah ketemu di sini, titik biru ketemu sini. Nah, ini sama untuk pola bagian depannya, pola bagian depannya. Nah, itu ini turun sepuluh, turun 10 ini turun 10 keluar 10 maksudnya ini keluar 10 bagian bajunya Nah untuk bagian rukinya itu juga dibagi tiga ini panjangnya berapa misalnya panjang baju kalian itu misalnya 100 berarti serat panjang roknya itu 100 ya kalian hitung dari rok dari sini ke sini itu misalnya 100 berarti 100 dibagi tiga itu berapa Nah, itulah tingkatannya karena dia mempunyai tingkatan 123 dibagi dia. Nah, jadi setelah kalian sudah bagi, nah ini kan tingkat satu ini tadi ini, ini keluar 10. Jadi dia sama kayak baju baju atasannya. Nah, keluar 10. Nah, ini keluar 20, nah ini keluar 30 yang bagian tiganya. Jadi sama sini polanya. Nah, itu pada saat saya ingin membuatnya ini saya ambil yang pola bagian belakangnya saja Nah, jadi terserah kalian Kalian mau ambil pola bagian belakang Atau bagian depan Nah, jadi terserah kalian Saya ambil yang bagian belakangnya saja Ini bagian belakang Nah, yang bagian depannya itu Saya ambil bajunya saja yang di sini. Bajunya saja Tapi kalau misalnya untuk Lengannya Itu sama ukurannya Jadi saya ambil yang bagian belakang karena sama kan ukurannya untuk yang bagian belakang ataupun bagian depan. Nah jadi ininya saja yang saya ambil bagian depannya. Nah kalau untuk baju bertingkatnya itu saya ambil yang bagian belakangnya agar tidak eh, bingung nanti ya. Nah jadi saya ambil bagian belakangnya ini semua dari lengan baju sampai ke tingkat 1 tingkat dua, tingkat tiga. Dan di bagian depannya itu, saya ambil bagian yang di sininya saja. Nah, setelah itu nanti uh, kalian tempel, kalian tempelnya itu berarti kalau yang bagian badan itu dari sini. Nah, sini, sini, nah di sini. Nah, ini bagian badannya, bagian badannya. Nah, bagian badannya jadi ambilnya itu di sini. Sini, sini, sini, sini, dan di sini. Nah, ini bagian badannya untuk depan, dan kalau belakang, berarti juga sama. Itu bagian di sini. Nah, sini, sini, sini, ini bagian depan, eh, bagian belakang, baju bagian belakang, dan kalau lengannya itu berarti yang ini. ini tinggal kalian tempel lagi nah tempel tempel tempel nah penampakannya itu dia seperti ini nanti setelah sudah ditempel nah ini untuk bagian tangannya lagi bagian tangannya nih setelah kalian sudah tempel tadi Nah, ini kan bagian tangannya nih nah bagian tangannya yang ini ini kan kalian tempel menggunakan kertas door lock. kalau menggunakan ukuran kecil Nah, ini kalian tempel itu jadi dua. Itu penampakannya seperti ini. Nah, ini ini yang bagian depan, bagian belakang kan sama tuh rumus tangannya tadi. Nah, ini kita jadi tulis aja ini bagian depan dan bagian belakang. Nah, setelah itu di sini bagian tangan ini bagian depan dan bagian belakang. Nah, ini kan sama nih rumusnya, jadi tinggal di seperti ini dia. Nah, tinggal kalian tempel menggunakan lem, lem. Nah, ini berarti dari sini ke sini itu 5 cm, di sini ke sini juga 5 cm. Nah, di bawah ini, ini ke sini 5 cm, dari sini ke sini 5 cm. Setelah 5 cm, sini ke sini itu turun 3, turun 5,5 cm. Nah. Ya, turun 5,5 cm. Setelah itu tinggal kalian hubungkan, hubungkan. Nah di sini tinggal kalian lengkungkan. Nanti kalian potong. Jadinya seperti ini dia penampakan untuk tangannya. Nah, jadi penampakannya itu seperti ini. Ini bagian belakang, ini bagian depan. Nah, setelah itu, ini yang bagian tingkat satu karena saya ambil yang bagian belakang. Jadi, saya tulis ini: 1 B, ini 2 B, ini 3 B. Berarti ini satu tingkatan belakang, dua tingkatan belakang, dan tiga tingkatan belakang. Nah, jadi, ting, j, uh, jadi penampakannya itu seperti ini. Nah, ini keluar 10 lagi, ini keluar 10 lagi. Nah, jadi kayak gini dia.